Indonesia ini sekarang seperti kata Pak Muzamil bahkan kita itu nyuek nyuek saya ya wek diwek-wek diwek saya ini tidak usah saya berpanjang tapi seperti itulah nah jadi teman-teman sekalian uh, supaya jelas kenapa kok kita ini bunuh diri anda lihat nanti ada reshuffle kabinet durung opo-opo saya sudah diganti meneh keraton Jogja juga sedang kacau balau boleh tak ceritain dikit ya, daripada anda Supaya anda tidak salah paham Mendengar berita Gak apa-apa ya Silahli gak bisa mulai ya ini tak ceritain soal Jogja Gak, gak ngerasal nikrata Jogja Tapi cek ya apamu Gak mubadhir moco tanpa pemahaman Udah Gini, jadi Sultan yang Terakhir ini Yang menggubungkan 10 itu kan anak lanang. Gini ya maka beliau berusaha dengan segala macam cara agar supaya anak anaknya wedo tidak nganteng dan itu lah. saya tidak usah memberi setting kepada anda aslinya jane raja yang garis nasabnya itu pokok itu pangeran Diponegoro jadi pangeran Bwonegoro kemudian pergi karena kekecewaan konflik itu akhirnya yang meneruskan ini bukan turunan raja langsung. Tapi ini tidak bisa dikawal-kawal. No. Sehingga terjadi seperti sekarang. Sultan Hamengkubuwono ke 9 Almarhum yang dulu wakilnya Bahato itu mengatakan Aku ini duduk rojo Jowo. Aku ini me dijawi dikongkon dari di Sultan Ngayu Jokerto mulane saiki aku menyerahkan takhta untuk rakyat makanya buku beliau judulnya adalah takhta untuk rakyat artinya tahta kerajaan diberikan kembali kepada rakyat dan rakyat silahkan mengangkat raja yang sebenarnya tetapi rakyat tidak paham Indonesia tidak paham dan karena Sultan 9 sangat halus Anaknya juga tidak paham Seharusnya Galapun Jogja memang sudah berhenti Pada Sultan 9 Tapi karena tidak ada ketegasan Akhirnya terus Dan Allah yang akhirnya me Memberi ketegasan bahwa Sultan 10 Tidak punya anak Lagi-lagi Ini mau dipaksakan GKR Pembayun Untuk menjadi raja Caranya adalah Pertama bikin Sabdo Tomo Sabto Tomo itu kira-kira dua bulan yang lalu, jadi Raja Jogja membuat statement yang disebut Sabto Tomo untuk menegaskan bahwa kue rasa melu-melu puasa -melu aku, oko sing tak jawoke kudu, -kudu, -kudu, -kudu, -kudu, -kudu, -kudu, -kudu, kudu ya. Terus beberapa waktu yang lalu beliau bikin Sabto Rojo. Sabto Rojo itu ada lima isinya membatalkan perjanjian awal Mataram antara sunan gigi eh, pemanan dengan tidak giring kan nggak mungkin Pak Rektor berjanjian sama Mendikna, mendiknas terus 30 tahun kemudian dibatalkan orang lain nggak bisa pak, uang unik Natu. Pokoknya dari masalah satunya tidak lagi memakai kata Khalifah dalam keluar Sultan Jodat dan tidak mengucapkan assalamualaikum lagi itu yang membuat semua warga Keraton terutama adik-adik beliau marah. itu dalam rangka mencari cara jadi rumah sana Sultan 10 lagi rumah sani nek Khalifah Iguar Nang nek nah, Khalifah bilang nih anak Wedya Isa tadi Padahal padel kagiku nengal uru aku nek aku gel melo jahat tak tak kayak Isalane mengaku ratu. ratu sepuh jadi kudunya naik kata nilanya saya dilangi. ku sayyidin panatoqum mau ikut dilangi lagi khalifatullah itu khalifat itu ranang jawabnya khalifah semua manusia itu khalifah jadi tidak ada lagi tidak ada perempuan jadi yang dihilangin jangan khalifahnya tapi sayyidin Togomo kalau saya bimbang tidak diilangin, nanti kalau pembayun jadi raja Jogja, gelarnya dia lupa bahwa gelarnya akan jadi sayyidatin Daden, Anoto Gomo. Tapi kayaknya lupa saya, rambutnya join, jawabannya gak lu, gak lu, kamu guru, ya. Padahal nek Sayu gak oleh Anoto Gomo, gak iso memecah jadi imam gitu. Terus mureng-mureng ada-ada ini. Bahkan kemarin ada Sabdo Rojo yang kedua, anak Ising Wedo ini GKR Pembayun, jika gelar GKR Mangkubumi. Nah, selama ada kerajaan Jawa Mangkubumi gue wong lana ono kok, pangeran mangku bumi ada wedo, ini gitu ono. kita coba Nah sekarang adik-adiknya sultan yaitu Yudha Gusummo dan Prabu Kusumo membuka kepada rakyat ini kalau sudah dilanggar tatanan-tatanan keraton ini rakyat Jogja harus bergerak harus ke mereka gitu ceritanya nah teman-teman sekalian anda juga tidak usah cemas dengan ini semua tidak usah ikut menikmati kesalahan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya gitu loh saya saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan tapi nek Gus nek usialang dawi, negara, tak kandar naneku tak kandar nega tak disi gitu loh ngaku paling kuek di orang ngurek umur gue saya kira-kira 410 tahun cuman kamu kenal aku sing saiki sing aku wingi, wingi nani kon, gak kenal nah, ini rumusnya ada di Quran gitu ya. jadi gitu kira-kira bapak sampai gak usah menikmati gak usah pokoknya gak paham menengai makanya kembali kepada kebodohan yang dicintakan di Rasulullah jadi ini saiki ilmu dasari ada wong bodoh jenisnya papat siji satu empat macam orang bodoh satu orang bodoh yang mengerti bahwa dia bodoh ya jelas ya nomor 2 orang bodoh yang tidak mengerti bahwa dia bodoh nomor 3 orang yang tidak bodoh tapi mengerti bahwa dia tidak bodoh nomor 4 orang yang bodoh dan tidak tahu bahwa dia bodoh tapi guayanya kalau gak bodoh gak bodoh. Nah, kalau aslinya dari Imam Ghazali, rojulun yadri wajadri anahu yadri, summa rojulun yadri walakinahu la yadri anahu yadri. Nomor tiga, rojulun la yadri walakinahu yadri anahu la yadri, wa -wa rojulun la yadri wala yadri anahu la yadri wahuwa jahil ka kerbau ditambah bete orang yang ngerti bahwa dan mengerti bahwa dia mengerti satu nomor dua orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dia mengerti nomor tiga orang yang tidak mengerti tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti. Mudah-mudahan kita paling tidak nomor tiga ini, yang nomor empat adalah orang yang tidak mengerti, dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Itulah pemerintah Indonesia yang sekarang. Ya? Jadi kalau Pak SBY itu ragu-ragu, minimum dia tahu apa yang diragukan. Nah yang sekarang ini, Ragu ya, Garo Garagu ya, Garo ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ibu utang membantu kita untuk memperpanjang pelampiasan kerinduan kita ini.